Jangan enggak alhamdulillah sehat, dengan Allah harus menikawkar atau sembilanamin Bersalam, diterima dengan Amanat Keluarga Pak Budiono Pak Imam Bahwati, matur nuwun atas viral sungkawah mulai awal daripun Pak Subandi atau Tetap mungkin di penolong stasiap Mungkin tidak sungguh Mau segala nah, saja ini kita jatuh Namun, Belum yang Namun, ditambahin Tentu mungkin-mungkin Kita iklim yang ini Diterima oleh Allah Dapat amal yang saya Tentu, Pak Tani Ternyata pusani di tempatnya tempatnya supi, nekak, tuan Allah yes, uang ni ya, wang pak tau juga tau bias, pak bang titik aku <San> ya Allah, <San> <San> titik ya insya Allah abang ni ratau, rasanya, uang, Mulanya awal di sini kelas 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, 700 Nabi 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, ini an 1000, 700-an 1000, 700-an 1000, 700 nabi 1000, ini an 1000, 700 Musawuwang simmati dakwah ini kita ya. umur Mulanya rame Semburunau umur ini oh. Nanti nih Ibu sekitar tarik sempat fikirnya di Ngawu Dilek bensin ini udah terakhir pak Benji disebut sedanten rawuh Kemkum sudah ke nusul Git Tadi wani kaku Yang dialek Rawuh sedanten ada nih ada karena ini yang hari di itu bertentangan malam ini masuk dan awal untuk benak malah pemerintah ini tegas. Kita menghendari dirimu, satu ke rukyah, satu kisah, dan isi lainnya. Rukyah tuh dengan kepentingan, buat teman-teman istri, istri saya, istri saya, ibadah istiqmal, maksudnya itu jadi orang kada yang saya, Insya Allah kawasannya di bawah satu Mungkin ahad Soalnya kalender enten kalender itu di bawah satu Sahabahnya nanggung semua di enten Dan itu di bawah satu Sahabahnya istimewa Mungkin itu di bawah satu Tahu ini kalau Ya Ustadz Ojo sampai Dewi Dino, Mamang, Yang besar itu jadi masjid mengenang malam Jum'at mau mau mikir dan ya malam Jum'at bikin teruslah Jum'at Dengan ini, ahli waris yang panggil, koncoa, misalnya Allah. ini oleh Maguire Gusti Allah. Soalnya yang ada Ramadhan ini ini walaupun mesin semakin tinggi, ini tengah buruk. Jadi awal ini kalau kita gcamen, kalau gcamen, kita harus persediaan Syirik syirik syirik syirik syirik syirik Ini kudus merah Nggak mau dengerti ini kakak ngajib ngaji ya Khusus urol yang di Sebagai ngaji Sebagai Mungkul diwan yang sebagain luar di Sebuah ngocor itu kita bikin wawar Kau awal ini kan kau wawar Kau hidung, kau adus, Ketua Ini pentingnya itu? jangan-jangan pikir bahaya. dan ngalir ke sana, ilmu bagian al min keterangan wawancara terakhir deh yo dan sampai satu paham,